Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Joko Tiono Dalam tutorial kali ini Saya ingin menyampaikan Hal tentang Hati-hati uh, Air rebusan kunyit Harus dihindari oleh orang-orang Dengan kondisi ini Segera jauhi Kunyit Selain digunakan untuk jamu, manfaatnya banyak sekali. Juga oh, harus dihindari oleh orang-orang tertentu. Yang pertama adalah oh, orang yang sedang menjalani proses operasi. Ini berkaitan dengan kecenderungan kunyit untuk menghambat proses pembakuan darah. Jadi, oh, dapat. Menghambat proses pembekuan darah, pasien yang akan operasi harus menahan diri tidak konsumsi kunyit selama satu hingga dua minggu sebelum operasi, karena kunyit mungkin juga berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Yang kedua adalah orang yang minum obat pengencer darah, ini juga harus menghindari kunyit. Kurkumin dalam kunyit telah terbukti mengurangi fungsi trombosit dan karenanya harus dihindari oleh mereka yang menggunakan obat pengencer darah Ini karena kunyit dapat memperbesar efek dari obat-obat pengencer darah Kemudian yang ketiga kunyit harus dihindari oleh perempuan hamil dan menyusui kunyit aman untuk perempuan hamil hanya digunakan sebagai bumbu masakan namun suplemen kunyit harus dihindari selama kehamilan kemudian selanjutnya nomor 3 uh, Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah e, harus dihindari e, diare dan mual. Diare dan mual adalah dua gejala umum yang berhubungan dengan suplemen, e, suplementasi kunyit ini karena kurkumin pada kunyit memiliki kecenderungan untuk mengiritasi nir saluran pencernaan. Sebuah studi klinis menunjukkan individu yang konsumsi kurkumin sebanyak 3,6 hingga 8 gram per hari selama 4 bulan mengalami mual ringan. Adalah oh, dosis yang dianjurkan atau terlalu tinggi, yaitu 8 gram. Itu terlalu tinggi. Untuk dikonsumsi Sehingga menyebabkan Diare dan Mual Kemudian yang kelima Orang yang memiliki Tekanan darah rendah Darah rendah efek samping ini Mungkin di satu sisi Terdengar seperti sebuah manfaat tetapi menurunkan tekanan darah terlalu banyak dapat menyebabkan komplikasi. Kunyit harus dihindari oleh orang yang memiliki tekanan darah rendah. Konsumsi kunyit dosis tinggi dapat menurunkan tekanan darah. Dan karenanya orang yang menjalani pengobatan tekanan darah harus berhati-hati saat mengkonsumsi kunyit. Nah itulah lima kondisi yang sebaiknya perlu dihari untuk mengonsumsi kunyit oleh bapak ibu semuanya e, mungkin itu saja dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya saya akhiri wabilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh